Mari sih dong. Hai guys, Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya SK Official. Oke, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan lagi preset Lightroom buat kalian. Jadi di sini itu presetnya yang serem-serem gitu, guys. Oke lah, kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya. Omong, omong, omong. oke selanjutnya lagi ke preset yang kedua ya Oke lanjut ke preset yang ketiga guys Oke okay, lanjut ke preset yang keempat guys. Oke okay, lanjut ke preset yang kelima guys. Asik asik asiknya cuma digeleng-geleng. <SILENGALAN> Oke, lanjut ke preset yang keenam ya. <SILENGALAN> <SILENGALAN> <SILENGALAN> Okay, lanjut ke peserta yang ke-7 ya. Oke, okay, lanjut ke peserta yang ke-8 guys. Oke lanjut ke preset yang ke-9 ya. Oke lanjut ke preset yang ke-10 ya.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 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-13 ya. <SILENCIO> lanjut ke preset yang ke-14. Oke okay, lanjut ke preset yang kelima belas Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-16 ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-18, eh ke-17. Oke, lanjut ke preset yang ke-811. <SILENCIO> Oke, lanjut ke preset terakhir itu ke 19. <SILENCIO> Oke mungkin segitu aja dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya.